Piala AFF 2022 memasuki babak semifinal leg kedua, timnas Indonesia akan bertanding ke Vietnam besok malam. Timnas Indonesia datang ke Vietnam untuk memenangkan leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Maidin, Hanoi, Senin 9 Januari 2023. Kami memiliki peluang untuk pertandingan besok. Kami di sini untuk meraih kemenangan, tegas Sinta Eyong dalam konferensi pers di Hanoi, Minggu, 8 per1 pagi. Para pemain dan seluruh tim telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut, kata STY menambahkan. Pada leg pertama yang diselenggarakan di Jakarta tupatnya di Stadion Gelora Bung Karno Timnas belum mampu menaklukkan Vietnam, mereka harus puas dengan skor kacamata alias 0-0. Pada leg kedua yang dijadwalkan besok di Vietnam, pelatih Timnas Indonesia Sinta Aeyong bertekad memenangkan pertandingan untuk menuju final AFF 2022. Para pemain bertekad untuk menang. Itu keuntungan yang kami miliki. Saya rasa Indonesia tidak memiliki kerugian di pertandingan besok. Ujar pelatih asal Korea Selatan itu STY juga menilai kedatangan Indonesia lebih cepat di Hanoi jadi salah satu keuntungan lainnya ketimbang Vietnam. Namun, kedua tim harus saling jegal untuk memperebutkan satu tiket ke final. Mari dukung Timnas untuk menuju final AFF 2022. Kita harus menang, kita pasti menang. Berapa skor untuk Indonesia melawan Vietnam? Tulis di kolom komentar ya, guys.